Halo everyone, welcome back to my channel dan untuk para sahabat zodiak 48 yang paling setia dan ramah-ramah kembali lagi bersama saya di video yang membahas tentang ramalan asmara cowok cancer di bulan Maret tahun 2020 namun sebelum menonton videonya langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan tentang seputaran Ramalan zodiak silahkan hubungi admin kami yang pertanyaan tersedia di kolom deskripsi. Baik, tidak banyak basa basi, kita langsung ke topik Ramalannya. Oke, kita langsung ke Ramalannya, yaitu Asmara seorang pria Cancer di bulan Maret tahun 2020. Seperti yang kita ketahui pertama-tama, untuk Cancer itu berada di angka kelahiran, 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Dan untuk asmaranya di bulan Maret tahun 2020, seorang pria Cancer akan terlalu sering memberikan harapan ataupun yang bisa dikatakan itu PHP kepada pasangannya ataupun kepada calon pasangannya. Di sini dominan kita membahas seorang pria Cancer yang punya pasangan dan yang tidak punya pasangan. Dikarenakan di dalam hal ini mereka memiliki kemiripan antara yang punya pasangan dengan yang tidak punya pasangan buat pria Cancer di bulan Maret tahun 2020 seorang pria cancer akan suka berjanji atau memutarakan sesuatu untuk memberikan kejutan kepada seorang pasangan namun di dalam hal ini pria cancer tidak akan mampu untuk menyanggupinya. bahkan pria cancer akan memberikan alasan untuk jawaban itu semua di dalam hal ini juga pasangan seorang pria cancer akan merasa sangat kecewa dan sangat kecewa kepada pria cancer dan ini termasuk kategori php ataupun memberikan harapan yang tak pasti untuk pria cancer, hati-hati dikarenakan pasanganmu bisa saja meninggalkanmu di bulan Maret tahun 2020 dikarenakan ulah dirimu. Pasanganmu akan merasa sangat kecewa, itu dikarenakan kamu memberikan harapan yang tak pasti. Alangkah baiknya buat pria cancer di bulan Maret tahun 2020, berkata jujur dan berkata apa adanya kepada pasanganmu. Jika kamu sanggup memenuhinya, maka janjikanlah. Dan jika tidak sanggup, jangan pernah berjanji untuk pasangan seorang pria Cancer itu akan berakibat fatal dalam hubungan asmaramu bisa-bisa pasanganmu akan meninggalkanmu di bulan Maret tahun 2020 dan diprediksikan juga di bulan Maret tahun 2020 untuk pria Cancer yang sedang single kamu harus bersungguh-sungguh dan memberikan sesuatu yang pasti kepada calon pasanganmu dikarenakan jika kamu tidak memberikan kepastian maka calon pasanganmu akan menganggap dirimu bermain-main dalam hubungan asmara atau dalam kategori ingin mencoba-coba hal asmara kepada calon pasangannya yang sedang kamu dekati saat ini. Disarankan untuk pria Cancer yang single berikan kepastian dan ungkapkan isi hatimu kepada calon pasanganmu sehingga calon pasanganmu tidak menanti harapan yang ia tidak tahu pasti atau pun pasti. Dan intinya untuk pria Cancer di bulan Maret tahun 2020 berikan kepastian yang betul-betul kamu sanggupi.